Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini Pemimpin akan menyuguhkan kabar terbaru dan pastinya vitamin bahagia sekali nih dari idola kesayangan kita Untuk mengawali perjumpaan kita persahabat ya ada info penting untuk warga kunohan Jangan lupa persahabat ya sore nanti bakal ada episode terbaru jam 5 di acara Poles Kepoin Lesti, persahabatnya di aplikasi video.com, kalian wajib nonton karena ini episode terbaru nih, diinfokan langsung ya oleh Bang Boril. Bang Boril sini menuliskan sebuah kalimat info caption. Bismillah, halo-halo sahabat video, siapa sini yang kalau habis jalan-jalan suka bawa oleh-oleh? Kalau dedek sih, wajib ya di episode ini temenin dede yuk beli oleh-oleh buat abang L hmm, jadi nggak sabar kan pengen nonton Oke langsung aja ke Poles. kayak kepoin Lesti hanya di video ini episode terbaru perselabit ya kali ini episode terbarunya Bunda Lesti bawa oleh-oleh khusus abang Fatih ya Masya Allah mudah mudahan acara Polres terus berkembang dan semakin banyak dukungan ya dari orang-orang yang selalu tulus mencintai Karya-karya idola kesayangan kita Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar dan respon Yang diberikan persahabatnya salah satunya dari akun Instagram UM 45 mengatakan Ayo bismillah semangat Tuh semangat terus untuk mendukung acara-acara idola kita Terkhusus acara Poles, acara Bunda Lesti Kejora Kemudian persahabat ya, jangan lupa juga nanti malam Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Kita akan menyaksikan acara toxic Yang akan tentunya dihadirkan persahabat ya, Bintang tamunya Rizky Bilar malam hari ini Bapak Bilar juga ini menginfokan nih persahabat ya Acara toxic yang akan disiarkan di TransTV Malam ini ya guys, Rizky Bilar yang pasti Membuat malam terasa beda Wow, bikin penasaran? Dan pastinya gak sabar banget ya menyaksikan idola kesayangan kita Yang akan tampil menjadi bintang tamu di acara Talsik Tepatnya pukul 20.30 hanya di TransTV Selanjutnya bersama disimak juga Ini vitamin bahagia banget nih untuk warga Konoha Ini kebahagiaan yang kita dapatkan Masya Allah luar biasa Abang Fatih lagi naik sepeda didorong oleh Papa Pilar Aduh, pokoknya ini mah cute banget ya, Masya Allah. Ini mah terlalu menggemaskan apalagi pakai peci atau topi persepet ya. Dan pakai kacamata hitam sungguh menambah kegantengan ya, luar biasa. Abang El, mudah-mudahan sehat selalu Bahagia selalu ya Dan mudah-mudahan dijauhkan dari Orang-orang yang selalu syirik Amin, momen ini pun diunggah kembali Oleh akun Leslar. Kita simak juga di kalimat Caption yang dituliskan Masya Allah Gak bisa, ini terlalu gemes ya Allah Aduh, Masya Allah banget ya Ini terlalu gemes katanya Saking gemesnya gak bisa berkat apa-apa lagi ya Hanya bisa mendoakan dan selalu mengucap kalimat Masya Allah untuk Abang Fatih Semoga menjadi anak yang soleh, amin Kita lihat juga di kolom komentar Banyak tanggapan dan respon yang diberikan Kita lihat persahabat dari UMDian 45 juga ikut menanggapi Masya Allah gemesnya Abang paling kece, mau kemana katanya tuh ada juga tanggapan dari nuri, 82551. masya Allah, cucu kita bener-bener kece. Mak, katanya tuh bener-bener kece banget ya penampilannya. Luar biasa, semua aja ini gemes melihat abang. L, kita lihat juga bersahabat ke kabar terbaru selanjutnya. Di sini ada sebuah unggahan spesial juga yang diunggah oleh Bunda Lesti yang baru saja diposting di gas pribadinya. Tepat, Papa Bilar lagi bercanda bareng dengan Abang El. Masya Allah banget ya. Sedang berada di perjalanan, doakan apapun yang dilakukan hari ini selalu dimudahkan. Kita doakan yang terbaik untuk Lesti, Rizki pilar dan keluarga besar. Masya Allah makin pinter, makin menggemaskan Abang Fatih. Masya Masya Allah. Dan kita lihat juga persahabat ya di komentar dari akun Elni 739 mengatakan besok tahu-tahu udah jalan, masya Allah gak terasa cepet banget pertumbuhannya, amin, masya Allah banget ya doakan yang terbaik untuk idola kita. Dan pastinya persahabatan ya, kita juga masih menunggu cedokan vitamin terbaru dan gambar baik selanjutnya. Terus ikuti channel Diva TV yang akan terus mengabarkan informasi terbaru vitamin bahagia dari idola kesayangan kita.